Tak tumbuh, Ruknangka Gunung Salak adalah sebuah air terjun yang asik untuk bermain air Sungai yang mengalir di bawah air terjun sangat dangkal dengan batu-batu yang berserakan membuat air kelihatan sangat jernih Airnya cukup dingin, namun jangan takut, ada banyak penjual makanan dan minuman kalau kalian lapar karena lama berendam di air sungai Banyak-banyak gunung yang dapat kalian jumpa di areal di sekitar air terjun ini. Kalian juga akan menjumpai areal camping yang luas di bawah pohon-pohon pinus yang rindang. teman-teman berkunjung ya ke sini agar dapat merasakan dinginnya air yang bening di sini dan jangan lupa nantikan tayangan full episode curut nangkal gunung salak di Sin Trip.